sebung sedayung hmm. apa itu siapa <Syukur> lo oh, dia bung dia bung. aku tahu kedatangan kili yang kesini mau apa, -apa eh? Ianya, iya, nyopo pasti ada sesuatu yang mau kalian tanyakan sama Opung. Kan, iya, Pung, betul kali ya, Pung? Iya, Pung, aku mau tanya, arti mimpi kok, Pung? Ya, aku jumpa mutiara kembar omong kenapa oppo? sangat menyerikan itu sudah bisa ditebak. tapi oppo selain mimpi bisa ku bertanya hmm. apa yang mau kau tanyakan? itu yang kuping pingin oppo itu apa itu oppo? dia hmm? hmm. oppo ya itu urusanmu itu oh iya mah oppo jambian dulu tengok ini sebagai pendengaran untuk hati nurani dan nalurimu yang datang ke uh oh Oh kali oh, Pasti no. pastikan mau menanyakan mimpi kan iya <laughs> betul kali upu sudah tahu aku itu jadi arti mimpi jadi kan gini Pung. semalam aku mimpi jumpa mutiara kembar dulu Pung. jadi aku gak tahu apa artinya makanya aku datang sama opong mau tanya sama opong opong sudah tahu itu jadi arti mimpi itu sebenarnya kau besok pagi mandi jam 5 pagi subuh-subuh ya ya itu kau mandi kalau kau kedinginan berarti kau sehat tapi kalau kau tidak kedinginan hati-hati kau harus mandi lagi Sudah jadi lebih rupu Arti mimpi itu yang sebenarnya adalah Carilah pasangan Yang Sesuai Dan Selevel denganmu Atau seiman samamu Kalau kau tidak mau seiman Berarti beda iman Samanya itu Ya udah eh timur, nih